Baiklah Sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ke kabar pertama, kita awali dengan kabar spesial Masih belum bisa move on Dengan acara semalam di acara Reuni Teman dari Bunda Lesti Kejora Teman seperjuangan mulai dari Dangdut Akademi Hingga Liga Dangdut Indonesia atau LIDA Wah wow, masyarakat banget ya Di momen ini kita merasa bahagia, banyak sekali cirukan vitamin, salah satunya postingan ini, Persahabat ya, tuh perhatikan tangan Bunda Leslie dan Papa Bilar saling berpegangan, masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua langgeng, amin. Momen ini pun diunggah kembali, dirilis kembali oleh akun Leslar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Tolong gak usah pegangan tangan Itu kasihan korbannya banyak Katanya tuh. Wow Masya Allah banget ya Memang leslar Bukan rekayasa Tanpa diedit dan Tanpa tentunya persahabat ya Mereka ingin dipostik Mereka melakukan ini spontan Masya Allah Mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga, ada sebuah ungan spesial dari akun Ari Sharma. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen acara semalam bersama Bunda Lesti juga. Wah, Masya Allah banget ya. Kita juga salfok dengan kalimat yang dituliskan di postingan ini. Alhamdulillah, bisa silaturahmi bareng Lesti Kejora. Nuna 2N, Nunung Neneng, kapan ya? Komplit alumni A1, pasti lebih seru. Indosiar, Dangdut Akademi Indosiar, Lida Indosiar, Leslar, Lesi Kejurawa. Nama Leslar juga selalu di ya, Masya Allah. Mudah-mudahan untuk mereka bahagia selalu dan semoga saja di lain waktu bisa bersilaturahmi kembali, temu kangen lagi. Pasti kita bahagia melihat Kebersamaan dari Bunda Lesti Dan teman-temannya banget Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan Info dari bu Paul ya kembali Polisi lesnar mengunggah Sebuah kalimat komentar ya dari akun Edi Putra Yang kali ini Memposting sebuah kalimat komentar panjang Mengenai Bunda Lesti Kejora Dan fans Leslar Kalimatnya disitu bertuliskan "hahaha, postinganku jadi ikan fit". Mimpi jangan tingginya malu nanti buat aja dulu montlay. Listenersnya jutaan, ini cuma 200.000 tuh persahabat ya. Gua tantang untuk tembus satu juta aja dulu dalam tiga hari bisa. Wkwkwk WK, WK, lentera di YouTube 9 juta, di Spotify 100 k malu hehehe mau masuk sportif ya Paul, kenak tampar fans Leo mahal ini dan Tiara yang masuk di Times Square New York. Oh ya yeah, jangan ditutup kolom komentarnya, kan bukan head hanya kasih fakta Wex tuh persahabat aja ya, itulah kalimat komentarnya. Dan kita juga salah pembedaan kalimat caption yang dituliskan oleh bu Paul. Alemong, nantangin ini wa beli kentang di senggol badut Leslar tantang siapa takut makin kan tuh, allah banget ya Kali ini fans Leslar ditantang, kita buktikan bahwa Bunda Lesi Jiora bisa terpampang nyata di Times Square New York Kita lihat juga persahabat, ada sebuah info dari buk di disitu mengatakan Sayang-sayangku yang udah punya aplikasi Spotify silahkan gabung di grup streaming ya sayang silahkan klik linknya di instastory bufal Nanti kita dengerin lagu Dede bersamaan biar lagu Dede cepat naik Cus linknya ada di instastory bufal Tuh semangat terus ya Kita buktikan kekompakan kita sebagai fans yang Barbar untuk mendukung yang terbaik karya-karya idola kita Berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggah dari IGS-nya Zulfikar ini mengunggah momen spesial ketika Papa Bilar semalam main bola ya masya Allah kembali rutinitas bersama tim dari Teuku Wisnu persahabatnya main bola sambil mendapatkan ilmu tausiah persahabatnya masya Allah kita bangga kita bahagia mudah-mudahan Rizky Bilar selalu menjadi imam yang baik yang bertanggung jawab untuk keluarga terutama anak dan istrinya ke kabar berikutnya juga persahabat ada sebuah unggang spesial ini ada sebuah fastingan ketika Rian de Masif di wawancara ya, komentar mengenai tentang prestasi dan kualitas seorang Lazy Kejora dari Rian de Masif untuk kalian semua warga konoha pasti kalian tahu jawaban dari Rian de Masif ini karena kualitas dan prestasi Bunda Lesti Kejora itu bukan kaleng-kaleng. Rian Demasif saja mengatakan bahwa suara Lesti itu sangat bagus. Wow, bagus banget kata Rian ya, Masya Allah. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari musisi-musisi hebat saja mengatakan kalau kualitas Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng. Momen ini pun diunggah kembali. ...oleh akun Tuti, Hansko Leslar Lovers... ...perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan... Mau ngorek-ngorek tentang prestasi seorang Lesti... ...eh, malah kena mental gak tuh si wawannya ...ama jawaban Mas Rian, makasih penjelasannya... ...biar tuh Mas Wawan yang ngerti... ...makanya yang cerdas dikit dong Mas Wawan... ...katanya tuh... ...mau ngorek-ngorek prestasi dan kualitas Bunda Lesti... ...jangan ditanya persembahan ya... ...kualitas seorang Lesti Kejora itu... Wow banget, wow. <gif> kita lihat juga kabar berikutnya ini momen spesial di acara semalam juga, masyaallah. Ini ketika Papa Bilar baru datang ke rumah, baru pulang dari main bola persahabat ya, dan tiba-tiba di sini Bunda Leti salting gara-gara disuruh peluk persahabat, masyaallah. Ini sih membuat kita semakin bahagia saja. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan ada vitamin bahagia hari ini yang kita dapatkan.